Ini di depannya seperti ini, sultan refleksi tulisannya kayak gini, nanti kita lihat dalamnya. Di sini kita lagi nanya, -nanya soal yang ada di dalam sultan refleksi itu ada apa aja ya. Aku saja, saya kasih contoh. Berapa yang dikasih Awatan? Iya apa? Tengah mau halo di mana dia udah lama tinggal di sana orang tuanya udah pindah ada info dia pindah kemana ada info orang tuanya aja ini saya balik ke pasar nanti jalan lagi sama mawar <San> Ya allah. Kamu sudah nyoba cari pekerjaan kemarin karena. Apa salahnya kamu mencoba pekerjaan yang saya tawarkan? Saya takut. Tawar. Rasa takut itu muncul karena aku tidak beramu. Haru kamu beramu. Oke? Okay. Baik, saya akan berikan contoh sekali lagi. Kamu, di pasai, Contohnya tidak melihat. Tapi kamu, perhatikan sudah tetap. Si so bisa, so. Kenapa suami so saya bisa so. Oh, malah Jadi, Bapak, ini? Penyebab kami tahu. Kondisinya tiba-tiba Kami akan lakukan sila, sila, sila. Ya. Ini semua gara-gara itu, bagaimana dengan keadaan yang Karena saya Saya tidak tahu gimana Saya Saya Saya kamu bilang Pindah formasi kata comfortably indian input hai bisa Aja Ini kan, ngapain? ini ini ini ini iya, ini aku udah bilang sama mama. oh apa aku juga zaman anak Karena makanan itu kotorannya enggak sama. Enggak sama beda pasti beda, beda. ada yang bukannya ya, iya. ini ini di diantara yang tadi kanan makinan oh, yang diubah <tuk> <Badan, tuk> jangan sekarang kamu bisa mengambil di mana saja dan kapan saja mantip api bisa menonton langsung pertandingan tim favorit. Registrasi dengan nomor telepon yang pada edulang secara otomatis. Ini adalah batasan lingkaran, kan Kelihatannya. Iya. Nah itu batasannya. Nanti kalau ada api, ini api ini kita udah selesai. Tidak. Oh. Nah, kalau lebih dari itu, itu kita tulis KL, kita buka. Kelihatan kotoran. kotorannya. Ini jadi yang tadi kan. Sama uh, yang kanan apa? Yang kanan. Uh, kanan ya. Nah, ini yang sebelah kiri seperti apa? Ada. Ada. Seperti. Ini FNC, Tampung, siapa yang bertandingannya? Ada. Ini Bang series hadir setiap hari <tuk> ya, <tuk> ya, <tuk> <tuk> ya. Jadi dicelupin sama air dong ya Pak ya. Nanti kita dengar. mana yang pertama mana yang bersih. Nah, nah kan tadi ini enggak sebiru banyak kan? Iya. Pemperannya sama nah, yang tadi udah tuh iya. nah, ya. Dia bandingannya. yang kok lagi ya? Eh sebelah, sebelah kanan. Ini kan. kan. yang sebelah kiri. Rata-rata sebelah kiri sih nah, yang, yang banyak kotoran Oke. Kids Hai ada, aku